Jangan pedang-pedang saya, pernah marah kalian mau kita mau dong ada berapa orang sana? Orang. Ya. 3 3, 3. Ambil melawan Siap, tidak siapa sih masuk? Yeah, he fuck. Tadi juga mau uh, dong Siap, ada berapa orang sana? Siap, orang? Enggak, pertamanya 3 Siap mau melawan semua Siap, tidak tahu nggak sebelumnya tahu nggak kasih tahu terang nggak dikasih tahu hari ini ada cerita apa jawab tentang tentang saya emang marah, marah kalian mau saya naik nugi nugi oh nugi Aku the hate but i never feel pressed got a lot on my plate but i never get stressed i'll take all the pressure like i'm basing this test or oh, tear it up like i'm chasing i see the world like it's ready for the taking i see this place like a game i'm playing straight to the bank to collect my payments no negotiations it's my way i was born impatient and like a damn remission i'll run this nation oh. jadi selamat pagi tadi kami dari persni lantas juga dikagetkan dengan ya adanya Ya, kita tidak tahu ternyata Bapak Kasa Lantas ulang tahun diberi kejutan oleh Bapak Kapolres dengan tindakan yang marah-marah sampai kami personil lantas itu marah marahi semua Ya, ternyata Bapak Polres dalam ini memberikan kejutan terhadap Bapak Kasa lantas yang kebetulan ulang tahun Ya, sebagai pimpinan dan dari Satu Lantas kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres. Begitu memberikan perhatian terhadap personil satlantas selama ini. Dan kepada kasat kami yang bulan tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun. Semoga kedepannya karir semakin sukses, panjang umur, sehat selalu bersama keluarga. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bagaimana reaksi tadi, kawan-kawan? Kayak cacing kepanasan, takut campur kaget. Wih, kenapa bisa terjadi ini saya bilang Berarti gara-gara KRI Didesak terus saya Pak Kasat kemana? Pak Kapolos marah-marah Kalau dibilang mau lari Saya di sini memang kasar saya mau lari Saking kencangnya marah Barusan Kapolos bahasa kan begitu Kami lalu lintas Dan sesuai dengan perbuatan anggota juga Waktu upacara kemarin cuma tiga orang yang ikut Tambah ganas lagi marahnya Mati saya bilang Ini semua perbuatan anggota bisa dibendung ini terima kasih banyak kepada Kapolres, saya sudah perhatikan anggotanya. Semoga ditambah usia, semakin giat bekerja, sesuai amanat pimpinan tetap di patuhi. Terima kasih.